Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabousi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumiddin amma ba'd. Baik, pada riwayat ke-29 tadi dari Marwan al ya saya tadi salah baca saya baca Al-Mukaffa diingatkan oleh sebagian asyatina Marwan Ibn Al-Mutakqa Baik, kemudian di halaman 59 di riwayat yang ke-31 berkata penulis Al-Imam Al-Hafat Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ubaid ibnu Abid Dunya, rahimahullah Taala, yang lahir pada tahun 205 Hijriah wafat 281. Beliau berkata, hadithana Ishak ibnu Ismail nettaalqani, Qala hadithana Sufyan. Baik Ini ada kemungkinan Sufyan al Dan ada kemungkinan Sufyan Ibn Uyena, ya Tapi kepada al Kayaknya lebih dekat kalau hadathana Sufyan An Hilal Al-Wazan Hilal bin Abi Khumayt Kala heddethan abdullahi ibnu ukaim al juhani, kala kana umar ibn al khattab radiallahuanhu, yakulu ini sanatnya sahih kepada umar ibn al khattab. Umar berkata radiallahuanhu, anhu. ada akhlak syahar uru Allah, ada kata Allah, walaikumsiamahu. Wala'miyaktu' walaikumsiamahu. Sungguhnya bulan ini, Allah wajibkan atas kalian untuk berpuasa, tapi Allah tidak wajibkan atas kalian sholat malam. Dari sudut kewajiban, tidak wajib ya? Hanya saya berikan terangkan tentang keutamaan. Kata pemain qama minkum, min kum, fa inna min nawafil al khairi, alatikah Allahu azza wa jalla. Siapa yang melakukan solat di malam hari, maka itu dari nawafil kebaikan yang Allah subhanahu wa taala sebutkan. Ya, karena di dalam Al Quranul Karim diterangkan banyak keutamaan tentang solat malam. Wa man la fa liy dan siapa yang tidak melakukan solat malam, hendaknya dia tidur di atas ranjangnya, ya. waliyattaki ahadukum ayyakula asumu in soma fulan, wa akum in koma fulan, hendaknya salah seorang di antara kalian hati-hati, jangan dia berkata saya berpuasa, jika si fulan berpuasa, atau saya solat, bila si fulan juga berdiri melakukan solat, man sama atau qama falyaj'al dalika lillah bahkan harusnya siapa yang puasa atau melakukan solat malam hendaknya dia jadikan hal tersebut adalah hanya untuk Allah subhanahu wa taala hanya untuk Allah subhanahu wa taala kemudian kata beliau rahimahullah taala kata Penulis melanjutkan asar Umar. Kata Umar ketahuilah jangan ada di kalian yang mendahului bulan dengan berpuasa, ketahuilah jangan kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal Ramadan. Kemudian, tetaplah berpuasa sampai kalian melihat hilal bulan Syawal. Ya, maksudnya di sini, masuk dan keluarnya bulan itu dasarnya adalah melihat hilal. Itu metode syariat, jadi masuk dan keluarnya bulan. Dengan cara apa melihat hilal di tanggal 29. Jadi kalau hilal terlihat tanggal 29, maka malam itu sudah dihitung tanggal 1, awal bulan. Kalau hilal tidak terlihat, maka dikatakan di sini oleh Umar, kalau mendung atas kalian, maka genapkan jumlah bulan menjadi 30. Karena itu metode masuk dan keluarnya suatu bulan, itu mudah di dalam syariat. Hanya dengan cara melihat hilal. Hilal itu bisa dilihat kalau matahari sudah terbenam. Begitu lingkaran matahari sudah terbenam, ada bulan sabit kecil muncul di atasnya, nah itulah hilal namanya, kalau dia terlihat. Tapi kalau tidak terlihat di tanggal 29 itu, maka besoknya dihitung tanggal 30. Lusanya otomatis masuk tanggal 1. Karena di dalam bulan itu, dalam bulan Islam, akhir bulan cuma dua tanggal saja. Hanya ada tanggal 29, dan hanya ada tanggal 30. Tidak ada di akhir bulan Islam itu bulan jumlahnya 29 hari. Tidak ada. Jumlah bulan, jumlah bulan cuma 28 hari. Seperti di bulan Masehi, ya, ada tanggal 28 di bulan Februari. Ya. Dan tidak ada di bulan Islam itu tanggal 31. Itu tidak dikenal. Cuma ada tanggal 30 paling paling lama. Ya. Ya, kalau misalnya ada yang undang antum acara kawin tanggal 31 Rajab, Ya. Nah, itu artinya Dia Apa namanya Hanya main-main saja Karena ada tanggal 31 ya? Baik Adapun menentukan masuk dan keluarnya bulan Dengan cara hisap Menghitung-hitung Itu tidak dikenal di dalam agama Tidak dikenal di dalam syariat kita Karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadith riwayat Bukhari dan Muslim. Nahnu ummatun ummiyah, La naktubu wa la nahsib. Kami ini adalah umat ummiyah. Kami tidak menghitung. Kami tidak menulis dan tidak menghitung. Maksudnya dalam penentuan masuknya bulan. Tidak ada umat Islam itu. Menghitung-hitungan. Dia cuma melihat apa? Melihat filal saya. Iya. Karena itu orang yang menggunakan metode hisap dalam menentukan masuknya bulan, itu keliru di dalam agama. Kekeliruannya dari beberapa sudut. Sudut yang pertama, menyelisihi Al-Quranul Karim. Karena dalam Al-Quran, Allah menjelaskan kewajiban puasa dengan melihat hilal. Allah berfirman, "Paman شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَى Siapa yang menyaksikan bulan, maka hendaknya dia berpuasa. Kekeliruan yang kedua, itu menyelisihi hadits Rasulullah SAW. Karena mutawatir dari Nabi SAW, beliau bersabda seperti di dalam asar Umar ini. Hadit Nabi, Nabi bersabda, La tasumu hatta tarau al-hilal. Wala tuftiru hatta tarauhu. Jangan kalian puasa sampai kalian melihat hilal. Dan jangan kalian berbuka sampai kalian melihat hilal juga. Jadi ukurannya adalah hilal. Kemudian yang ketiga Nabi saw sudah menafikan tidak ada hitung-hitungan dalam menilai bulan dengan hadits yang saya sebutkan tadi dan juga Nabi saw bersabda, "Pain gumia atau pain ugumia alaikum" kalau mendung atas kalian, "pak milul id maka lengkapi jumlah hitungan bulan 30. Kemudian yang keempat itu milisi kesepakatan ulama karena telah dinukil kesepakatan oleh Ibn Abdul Bar dan selainnya. Tentang tidak bolehnya menggunakan metode hisap di dalam penentuan masuk dan keluarnya Ramadan. Iya. Dan yang mengatakan boleh menggunakan metode hisap dalam menentukan masuk dan keluarnya Ramadan secara mutlak sebagai ganti dari melihat hilal, itu tidak diucapkan oleh seorang pun dari ulama umat ini kecuali di masa belakangan saya. Baru muncul belakangan. Ada ulama dahulu pernah mengatakan akan boleh dinukil sebagian hal tapi tidak syah pada kebanyakan riwayatnya. Hanya mereka mengatakan kalau mendung bukan di kondisi mutlak. Kalau mendung maka boleh dihisap. Dan itu pun dianggap pendapat yang lemah dan tidak dihitung oleh para ulama. Rahimahumallahu ta'ala. Iya. Baik. Kemudian dikatakan di sini. wakil Wa lagwa fi wasajidillah. Persedikitlah lakukan hal sia-sia di masjid-masjid Allah. Walia'alam ya alam ahadukum annahu hupi salatin mantadaras salata. Hendaknya salah seorang di antara kalian mengetahui bahwa dia selalu di kondisi solat selama dia menunggu solat. Ya kalau kita duduk di masjid ini selepas asar kita meniatkan juga untuk menanti waktu solat maghrib. Maka sepanjang kita duduk di sini, kita selalu dihitung seperti orang yang sedang sholat. Seperti orang yang sedang sholat. Dan itu dari keutamaan besar. Orang yang selalu berada di masjid, menunggu dari sebuah sholat ke sholat yang lainnya. Walaupun dia duduk-duduk, tidak sholat, cuma berdikir saya, tapi hukumnya dia dihitung seperti sedang sholat. Alawala tuftiru hatta tarul layla alabdirab ketahuilah jangan kalian berbuka jadi ya, kalau kalian puasa di sore hari jangan kalian berbuka sampai malam itu gelap muncul di Abdirab. muncul di apa namanya di ujung dari ujung dari uh, apa yang dicapai oleh pandangan mata dirop itu biasanya tumpukan-tumpukan yang dilihat begitu iya Apabila sudah kelihatan gelap, nah barulah kalian berbuka. Dan Umar meruwetkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, "Kita akbala lilu minha kuna, wa dhabra naharu minha kuna, wa qarabat alshams, fakal as asaih. Apabila malam telah datang dari arah uh, dari arah barat, uh, malam telah datang dari arah timur." Kemudian sian telah pergi dari arah barat, maka telah kemudian matahari telah terbenam lingkaran matahari sudah terbenam, maka telah wajib orang yang berpuasa itu untuk berbuka itu waktu berbukanya. Baik, kemudian setelah itu diulangi oleh penulis rahimahullahu taala di sini dibawakan di sini hadits Abu Koreh. حدثنا هارون بن عمر القرشي قال حدثنا عنس بن اياب حدثني بكير بن مسمار عن خراش الكعبي خراش الكعبي قال التقى ابو هريره وكعب الاخبار يا ابو هريره pernah ketemu dengan Ka'ab كيف تجد هذا الشهر في كتاب الله عز وجل يعني رمضان قال كعب لا أخبرك حتى تخبرني Maqalah Rasulullah Ri Nabi Abu Hurairah pernah bertemu dengan Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab ini beliau dulu sebelum masuk Islam, beliau seorang Yahudi dan beliau menghafal buku-buku dari kitab-kitab terdahulu. Beliau tahu tentang itu. Abu Hurairah bertanya, "Wahai Ka'ab, bagaimana kamu dapatkan di buku-buku terdahulu tentang bulan Ramadhan ini?" Ya. Maka qaa'f sanad beritahu kamu Abu Hurairah sampai kamu beritahu dulu kepada saya apa sabda Nabi tentang itu. Maka Abu Hurairah qala Rasulullah shallallahu alaihi wasallam la yakumu ahadun ramadhana wa yasumuhu imanan wa ihtisaban illa ghafara Tidaklah atau atilla ghufir lahu. Tidalah salah seorang di antara kalian melakukan salat dan berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala. Kecuali akan diampuni untuknya. Waqala ka'ab walladhi nafsi biyadih. Innahu fi kitabillahi azza wajalla jalla Katakan al-akhbar Demi Allah yang jiwaku beraih tangannya. Memang seperti itulah. Letaknya di dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Ya di buku-buku terdahulu juga seperti itu. Ya Riwayat ini ada apa namanya pembahasannya, terkait dengannya. Dan di sini oleh penulis rahimahullah, itu kadang sebagian athar sebagian ulama membawakan riwayat-riwayat, walaupun sebenarnya tidak perlu dibawakan dari hikayat itu, tapi ingin diterangkan sudut-sudut keutamaan Ramadan itu, sampai Ramadan itu di buku-buku orang terdahulu pun, umat-umat sebelum kita itu ada penyebutan tentang keutamaan. Ada penyebutan tentang keutamaan. Walaupun bagi kita itu tidak diperlukan. Hanya saja kadang sebagian ulama memandang hal tersebut. Itu di uslub ini dipakai oleh sejumlah ulama. Karena itu Ibnu Hajar sebutkan ketika Al-Bukhari rahimahullah ta'ala bawakan kisah hirakal yang panjang di awal sahih Al-Bukhari. Ibnu Hajar terangkan di situ bahwa sudut keabsahan dan kebenaran Nabi SAW itu itu terbukti dari berbagai jalur, terbukti dari berbagai jalur. Ya, bahkan sampai di Kisah Hirakal itu, di jalurnya Ahlul Kitab, bahkan di jalurnya sebagian orang yang mengetahui, menganggap tahu yang gaib, atau menganggap uh, di jalur perdukunan misalnya Ahli Nujuk, itu semuanya ada isyarat-isyarat menunjukkan kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Ya maksudnya itu tidak diperlukan, hanya saya kadang sebagian hal itu dari segala jalur kadang disempurnakan oleh sebagian ulama memandang boleh untuk membawakannya la sabilil istinas Arab dengan bentuk istinas untuk memperkuat saja. Kemudian kata beliau rahimahullah, hadatsana Khalid bin Mirdas. Kala hadatsana Ayyub bin Jabir. Ini dhaif ya Ayyub bin Jabir, an Abi Ishaq an -Hubeira. Abu Ishaq as-Sabih sudah berlalu an Khubairah Ani ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu Ibn Mas'ud di sini. Baik, ani ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Anu qala Sayyidul syuhur, syuhur Ramadhan, wasyaidul ayam, Jum'at. Ah. Iya, syaidul syuhur Ibn Mas'ud di sini disebutkan. Kalau saya gak salah ini yang disebutkan di oleh al Bagawi rahimahullah. Dia bukan Ibnu Mas'ud sahabat. Ibnu Mas'ud Abdullah Ibn Mas'ud. Tapi dia Ibnu Mas'ud yang lain. Ibnu Mas'ud yang lain. Alakul Lihal dia ada kelemahan. Ya, dalam riwayat. Dan disebut di sini bahawa Sayyidul Syuhur. Syahrul Ramadan. Ya, pemuka bulan-bulan. Penghulunya adalah bulan Ramadan. Wa Sayyidul Ayyamu Yomul Jum'ah. Dan pemuka penghulu hari-hari adalah hari Jum'ah. Baik. Dan ini ada pembahasan ya terkait dengan bulan Ramadan. Apakah bulan dia adalah bulan yang paling afdol di antara seluruh bulan atau tidak. Secara spesifik para ulama itu memperbandingkan antara 10 malam terakhir dari bulan Ramadan dan 10 hari pertama dari bulan Dulhijjah. Yang mana yang lebih utama. Dan itu ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan 10 hari terakhir yang paling utama karena ada malam Lailatul Qadar Dan ada sebagian ulama mengatakan 10 hari pertama bulan Tulkijjah lebih utama. Karena Nabi berkata itu adalah hari-hari terbaik di hari-hari kehidupan dunia. Dan sebagian ulama mengkompromikan. Kalau dari sudut malamnya, 10 hari terakhir Ramadan lebih utama di malamnya. Tapi kalau dari sudut siangnya, 10 hari pertama di bulan Tulkijjah itu lebih utama yaitu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ibn rahimahul qayb mengkompromikan antara dua pendapat. Iya. Walaupun secara umum itu bagus ya, tapi kalau menurut Ibnu Rajab pendapat yang mengatakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih utama itu lebih kuat. Itu lebih kuat. Dan saya lebih condong kepada pendapat Ibnu Rajab tersebut. Ini hadits yang kita baca di sini Athar ini ada kelemahan di dalamnya ya. Baik. Ini riwayat 34 sudah berlalu, sama. Riwayat yang ke 35 juga sudah berlalu. Kemudian riwayat yang ke 36 dikatakan di sini oleh penulis tanah Abu Said al-Madani, kalah haddatan Ishak al-Farawi, Ishak bin Muhammad al-Farawi. Baik. Uh, Abu Said al-Madani ini ini Abdullah bin Syabib ya dia Rawi yang sangat lemah kala Malik, An say.> bin Abi bin Abi Al Rasulullah Bulan itu menggugurkan dosa, Hingga ke bulan yang akan datangnya. Dari riwayat ini lemah ya, dari sanat ini. Tapi haditnya sendiri ada di Sahih Muslim. Ada Sahih Muslim dari hadit Abu Hurairah juga, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa Ramadhan ila Ramadhan mukaffiraton ma bainahuma ila jitun kaba'ir." Ramadan berikutnya itu penggugur dosa-dosa antara keduanya. Sepanjang dia meninggalkan dosa-dosa besar. Sepanjang dia meninggalkan dosa-dosa besar. Baik, ini sudah berlalu ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Hendasan Al-Hasan ibnu Ali, Al-Hulwani, Abu Ali al Khallal. Al-Hulwani itu artinya apa?" Al-Hulwani, imam Muslim ya, Al-Hasan bin Ali, Al-Hulwani, Al-Hulwani itu artinya penjual pue, penjual manisan. Iya, itu ada sebagian ahli hadits seperti itu. Ahli hadits, tapi ada pekerjaannya juga dia penjual ini penjual kue ya, ada murid Abu Hurairah Abu Salih, Az-Zayyad As saman penjual mentega penjual minyak ada guru Al-Hakim As al sayyid al apoteker ada Abu Awana penulis Al-Musnad ya, Wabdohibun Abdullah Al-Bazzaz tukang tenun itu, bikin apa namanya, kain sutra bikin kain dari tenunan itu ahli hadith juga pekerjaan dia. Jadi maksudnya bekerja itu tidak bertentangan dengan belajar. ini kadang sebagian orang, wah oh ini saya sibuk kerja, ndak bisa saya belajar. Ya, ndak ada alasannya di Sakaratul maut itu. Kalau kita ndak baca, ndak belajar, tidak bisa berucap lahirilahilallah karena dia ndak pelajari apa mana lahirilahilallah. Itu ndak bisa kita minta udur kepada Malakul maut, Afwan Malakul maut saya belum sempat belajar. Di alam kubur juga seperti itu, mungkar dan nakir itu akan tanya siapa yerop yang kamu ibadahi. Nah itu tidak ada hubungannya dengan masalah orang kerja tidak kerja. Allah memberikan kepada kita kesempatan dalam hidup ini. Ada pertanggungjawaban. Karena itu belajar itu bisa untuk seorang di kondisi apapun, walaupun dia ada kerjaan, ada tanggung jawab dalam kehidupan dunianya, tapi bisa dia sisihkan waktu untuk belajar. Ya. Kata beliau Hisham bin Ammar Hisham bin Ammar saduk, ya. Kala hadithana salam Ibn Sawara Kala hadithana maslamatu Ibn Assalt Maslamat Ibn Assalt Ini matruqul hadith Ini sebab kelemahan di dalam hadith ini Makanya hadith ini lemah sekali hani Zuhri dari Az-Zuhri Muhammad bin Muslim binu bin binabdillah, anabi salama, nama lengkapnya Abu Salamah Abdurrahman bin Auf Zuhri, anabi kareera, radhiyallahu anhu kala, kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini haditnya populer ya, sengaja dibawakan oleh penulis di sini dengan sanatnya supaya kita tahu, ini hadit sangat lemah sekali, hadit sangat lemah sekali. <coughs> awal syahri ramadan rahmah, awal bulan ramadan adalah rahmat, wa usatuhu mafira. Pertengahannya adalah pengampunan. Wa akhiruhu it kun nar, Dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Jadi hadith ini dari seluruh jalur riwayat tidak ada yang kuat. Semuanya lemah. Di riwayat yang ada di depan kita ini. Maupun di riwayat-riwayat yang lain. Di riwayat-riwayat yang lain. Tidak ada yang kuat dari seluruh riwayatnya. Dari sudut mana juga. mana hadith ini bermasalah kalau dilihat pada mana Ramadan karena Ramadan itu semua bulannya dari awal sampai akhir adalah rahmat dan Ramadan itu pengampunan dari awal sampai akhir dan Ramadan itu pembebasan dari neraka dari awal sampai akhir dari awal sampai akhir ya kalau dibagi-bagi awalnya, tengahnya, akhirnya dengan pembagian ini ini menyelisih hadit-hadit yang lain Menyelisih hadit-hadit yang lain. Jelas ya? Jadi harusnya kita memahami bahwa Ramadan itu betul. Rahmat. Tapi rahmat bukan di awalnya saja, Di seluruh bulannya rahmat. Pengampunan. Kita sudah terangkan. Banyaknya sebab pengampunan di Ramadan. itu di semua ya. Pembebasan dari api neraka. Ramadan itu tiap hari. Kita matahari terbenam. Itu ada hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Iyan. Maka kalau dibatasi seperti dalam hadith ini, ini artinya itu menyelisihi riwayat-riwayat yang lebih sahih. Karena itu hadith ini bisa dipastikan tentang kelemahannya. Kemudian dalam riwayat yang ke-38, kata beliau rahimahullah, Haddathana Muhammad bin Bakar. Muhammad bin Bakar Ar-Rusafi, beliau ini siqah. ibnu Abi Zinat. namanya Abdurrahman. Abdurrahman bin Abdillah bin Dhaquan. Uh, silam pendapat para ulama tentang beliau, ada yang menghasankan haditnya ada yang melumahkan. Ia. Amr ibn Abi Amr, Amr bin Abi Amr ini, siqah dari Said Al-Makburi, ini Said bin Abi Said, Kaisan Al-Makburi, An-Nabi Khuraira, radhiyallahu anhu, annahu qala qala rasulullah shallallahu sallam wasallam, rubba qaimin habduhu min qiyamihi sahar, warubba saimin habduhu min siyamihi al-atash, Kadang ada orang yang melakukan sholat malam, bagian dari sholatnya itu cuman begadang saja, dan kadang ada orang yang puasa, bagian dari puasanya itu hanya dahaga saja. Nah ini penegasannya bahwa puasa itu, sholat itu, bukan sekedar dilakukan saja, dikerjakan selesai begitu, yang penting dia lakukan, tapi maksud dari puasa dan sholat itu didatangkan dengan ketentuan syarat-syarat dan rukun-rukunnya, dipelihara batasan-batasannya, dan diusahakan sesempurna mungkin. Sebab kadang ada orang yang sholat, dia hanya dapat begadang saja, karena sholatnya dia tidak khusyuk sholatnya hanya mikir bagaimana dia selesaikan, ya hatinya di tempat lain, ada yang puasa tapi puasanya bagaimana dia melewati hari saja, melewati hari ya. Apalagi kalau dia puasa hanya karena orang-orang puasa nggak enak dilihat orang. Kalau kita berbuka juga, nah, ini enggak cocok ya. Padahal puasa itu sebenarnya rahasia antara Allah dengan hamba Biasanya begitu untuk puasa. Rahasia antara Allah dengan hamba Iya. Ya. Ada orang yang mengaku dirinya puasa, tapi di belakangnya, alam, dia puasa atau tidak. Nah, itu kan rahasia antara dia dengan Allah subhanahu SWT. Harusnya puasa itu membantu dia untuk lebih ikhlas. Tapi begitu dia memperhatikan, ingin cari wajah di tengah manusia, ingin didengar, ingin dilihat, nah ini tanda bahwa ada hal yang tidak baik. Ya, Dan itu bukan sifat orang yang bermakna puasa dan sholatnya. Sholat dan puasa itu bermakna jika dilakukan dengan ketentuan-ketentuan ya, dilakukan karena keimanan, mengharap pahala dengan keikhlasan ya, dilakukan sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Baik, jadi ini peringatan ya, jangan sampai seorang itu melakukan sholat, melakukan puasa, ternyata dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga pada puasanya, Sholat malamnya dia cuma capek dan begadang saja ya, makanya kita harus pikir. Bagaimana beribadah kepada Allah dengan yang paling baiknya? Ya sangat mudah ya seorang puasa itu dia hanya mengharap rida Allah. Ya dia jalani dari ketentuan Allah berpuasa, dia beriman akan syariat, mengharapkan pahala. Demikian pula pada salatnya dia berdiri berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harapkan semoga berdirinya dia di dunia ini salat lama itu memperingan ketika dia berdiri di pada masyar di hari kiamat. tatkala matahari didekatkan di atas kepala. Yeah. Manusia semua berkumpul di sana. Nah, itu semuanya mana-mana membuat dia sangat cinta dengan ibadahnya. Dan ini akan membuat ibadah itu sangat indah dan sangat baik sekali. Kemudian diterangkan lagi dari etika dan kesempurnaan orang yang meraih puasa. Di sini penulis membawakan riwayat-riwayat. Ada hubungannya dengan keutamaan Ramadhan ya. Bahwa keutamaan Ramadhan itu didapatkan dengan ketentuan dan syarat-syaratnya. Bukan sekedar puasa saya. Bukan sekedar solat saya. Tapi ada ketentuan dan syarat-syaratnya. Di antara riwayat juga hadith berikutnya. Kata beliau hadithan Abu Qaithama, Zuhair bin Harq. hadithan Sufyan bin Uyainah Abu Muhammad al-Hilali al-Makki. an -Bi zinat Ini namanya Abdullahi bin Thaqwad al-Qurashi. Anil A'raj dari Al-A'raj Al-A'raj namanya Abdurrahman bin Hurmuz Abdurrahman bin Hurmuz an bi Dari Abu Qurayrah Riwayatan Secara marfu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi itu bahasa-bahasa marfu itu banyak Kadang disebut riwayatan Kadang disebut yanmi bihi Kadang disebut yablugu bihi Kadang disebut marfuan Banyak, banyak kalimat dipakai Untuk membahasakan yang marfu salah satunya ini riwayatan dari abu korea secara marfu kepada nabi sallallahu alaihi Wasallam, kala rasulullah sallallahu alaihi Wasallam bersabda bida asbah ahadukum yawman saiman wala yarfut wala yajahan apabila salah seorang diantara kalian telah masuk di waktu pagi berpuasa maka janganlah dia berbuat rafat rafat itu hal yang sia-sia hal yang tidak baik. Ada yang menafsirkan rafat itu hubungan suami istri. Itu semuanya masuk ya di dalam mana. Karena orang yang berpuasa, ya tidak boleh dia mendekati hubungan suami istri itu larangan yang terbesar dalam puasa. Bahkan siapa yang melanggar, ada faro yang ada denda besar di belakangnya. Kemudian rafat bisa bermana berbuat hal yang sia-sia. Iya. -sia ya jahan dan jangan dia melakukan kejahilan, melakukan dosa. mahu, ini saim, ini saim. Kalau ada orang yang mencela dia atau mengajaknya ribut, maka hendaknya dia berkata saya ini sedang puasa, saya sedang puasa. Ya maksudnya dia berucap saya sedang puasa bukan untuk pamer. Tapi dia ingatkan bahwa orang yang berpuasa itu tidak boleh mendekati hal-hal yang seperti itu. Nah ini kan menunjukkan bahwa puasa itu ada ketentuannya. Bukan dia bilang puasa, tapi petantang-petantang sana-sini, ya berantem dengan orang. ya, Bukan seperti itu maksudnya. Tapi puasa maksudnya, orang yang berpuasa itu ada pembawaannya. Orang yang berpuasa itu pandai dia menahan dirinya. Orang yang berpuasa itu lebih santun. Orang yang berpuasa itu tidak gampang. Dia terbawa emosinya. Nah seperti itu mananya Dan ini semuanya menunjukkan bahwa puasa itu ada ketentuan-ketentuannya. Ya ada hal-hal yang harus dia hindari. Larangan-larangan tidak -larangan, boleh dia dekati. Ada itu kadang adab-adab. Yang dia pelihara, dia jaga. Nah, itulah orang yang berpuasa. Kemudian beliau bawakan juga di sini. Ucapan Ibnul Hanafiya. Kata beliau di riwayat yang ke-40 hadatsana al-qasim bin hashim ini ashim sar qala yahya bin nasr bin hajib al-qurashi ini sebab kelemahannya di apa namanya diriwayat di riwayat ini qala hadatsana shilal ibnu khabbab ya qala hadatsana qala samiitu ibn al-hanafiya Ibn al-hanafiya ini putra dari ali bin abi thalib muhammad bin ali bin Abi Thalib Ibnu Al-Hanafiyah cuman putra beliau bukan dari Fatimah radhiyallahu taala anha kan Fatimah dari Fatimah radhiyallahu taala anha lahir Al-Hasan dan Al-Husain Ali bin Abi Talib ada anak-anak lain dari selain Fatimah di antara istri Ali bin Abi Talib setelah Fatimah meninggal beliau menikah dengan Al-Hanafiyah ini seorang perempuan dari suku Bani Hanifa Nah itulah anaknya ini Muhammad bin Ali Yang digelari dengan ibnul Hanafiah hanafiyah Hanafiah Baik Ibnul Hanafiah ini Seorang imam besar ya Seorang yang sangat salih Berguru kepada para sahabat Banyak ilmunya Di antara hal yang beliau ucapkan Yakulu Liyasum sam'uka Wa basuruka Wa lisanuka Wa badanuk Palata ma fitrika mitlayau misomik. Adal khadim. Ya. Kata beliau, hendaknya ketika kamu berpuasa, pendengaranmu, pelihatanmu, lisanmu, dan badanmu juga ikut berpuasa. Jadi puasa itu bukan cuma menahan dari lapar dan dahaga saya, tapi pendengaran juga berpuasa, pelihatan berpuasa, lisan berpuasa, badan berpuasa, dia jaga dari hal yang diharamkan. Dan jangan jadikan hari kamu berbuka itu, sama seperti hari kamu berpuasa. Tidak nah, boleh. Berbuka bebas dia lakukan apa saja. Nah, pada saat dia berpuasa, harus dia jaga. Ini kondisi ibadah. Ketaatan. Ya. Dan hati-hatilah dari gangguan, uh, dan hindarilah gangguannya, apa namanya, pelayanmu. Baik. Maksudnya di sini, pada hal-hal yang mengajak kepada perkara yang memalingkan dari maksud puasa, kamu tinggalkan, jangan kamu dekati. Kemudian beliau bawakan riwayat Salman al Farisi yang panjang. Ini populer ya, disebut sebagai hadits Salman tentang keutamaan bulan Ramadan Tapi hadits Salman ini ada kelemahan dari sudut riwayatnya. Hanya saya sudut maknanya. Memang ada ya sebagian maknanya yang kuat, ada sebagian maknanya yang lemah di dalam hadith ini. Karena itu masih ada dari ulama kita yang kadang membawakan hadith Salman ini. Di dalam sebagian, apa namanya, pembahasan mereka. Tapi yang benarnya hadith Salman ini adalah hadith yang lemah. Kita lihat sanatnya, kata Abu Bakar ibnu Abi Dunya Rahimahullah. Hamzatu al Hamzatu Ibnu abbas nyalmar wazih kala akhbarana Ali bin Hujur as-sa'di kala akhbarana atau ya akhbarana Yusuf ibnu Ziyad Yusuf bin Ziyad ini kata al-Bukhari mungkarul hadid mungkarul hadid dan ini jarah yang sangat kuat dari al-Bukhari ya kata beliau hadithana Hamman ibnu Yahya al-maljami baik Anali Ibnu Zaid Ali bin Zaid bin Juda'an ini terkenal ya Dairawi yang sangat lemah, Dairawi yang lemah, bahkan salah satu ciri riwayat yang lemah itu, kalau ada Ali bin Zaid bin Judaan ini. Baik. <tuh> An Sayyid bin al-Musayyab, An Salman, Al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu. Nggak boleh dikatakan rahimahullah ya. Harusnya dikatakan radhiyallahu anhu. Ini kata rahimahullah. Ini berarti tukang tulis manuskrip ini yang keliru. bukan tulis manuskrip yang keliru. Harusnya kalau sahabat tidak dibilang rahimahullah. Tapi dikatakan radhiyallahu anhu. Qala khatabana Rasulullah s.a.w. Di akhiri, uh, di akhiri yomin mi syaban. Rasulullah pernah berkhotbah di hari terakhir dari bulan syaban. Akala yuhan nas, koda odol syahrun odim, syahrun mubarok, syahrun fi hilailatun khairun min alfi syah. Wais kalian manusia telah datang kepada kalian, bulan yang agung, bulan yang berberkah, ini sudah kita terangkan ya, di riwayat sebelumnya. Hadits yang sahih tentang disyariatkannya memberi kabar gembira dengan masuknya bulan Ramadan, memberi selamat untuk hal itu. Dia adalah bulan yang lebih baik dari seribu bulan. Ini juga kita sudah terangkan tentang di dalam Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Dan wa Ini juga mana yang sahih? Dia adalah bulan yang Allah jadikan puasa di dalamnya wajib, sholat malamnya adalah sunnah. fi min khisalil khair karena kama tima tima siwa. Siapa yang mendekatkan diri dengan sebuah kebaikan maka sama seperti dia melakukan kewajiban di selain Ramadan. Ini dari sudut mana kita sudah terangkan benar ya, di mana pelipat gandaan pahala. Tapi di mana besarnya pahala? Ini kita katakan bahwa ini perlu riwayat yang kuat. Riwayatnya ini lemah ya. Sama dengan riwayat yang sudah berlalu. Satu tasbih sama dengan seribu tasbih. Satu sedekah sama dengan sedekah di jalan Allah. Ya itu perlu hadith yang sahih. Tidak ada hadith sahih tentang itu. Tapi kalau mana pelipat gandaan pahala, ada mana itu? Itu syah di dalam syariat. Baik. Kemudian kata beliau, waman ada fiqh faridatan karena kemanada sebagai nafaridatan tima cium. Siapa yang melakukan satu kewajiban di Ramadhan sama dengan dia melakukan tujuh kewajiban di selain Ramadhan. Ini juga ada kelemahan ya. Ua syahrus Dan ini benar, Ramadhan itu bulan kesabaran. Kenapa dikatakan Ramadhan bulan kesabaran dan ditafsirkan ini nama yuwab fasyabirun na ajar humdigiri hisap. Bahwa orang sabar itu diberi pahalanya, tidak ada batasannya. Dan dimaksud orang yang sabar adalah orang yang berpuasa. Karena orang yang berpuasa itu mengumpulkan tiga jenis kesabaran. Sabar di dalam menjalankan perintah Allah. Sabar dalam meninggalkan larangan. Tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri. tinggalkan hal yang diharamkan. Dan sabar menerima ketentuan Allah. Takdir Allah. Karena orang yang berpuasa, itu dia rasakan dari lapar, dahaga, lemahnya badan. Dia imani itu semuanya takdir Allah. Ketentuan Allah. Itu sabar juga. Jadi dia adalah bulan kesabaran. وَصَبْرُوا ثَوَابُهُ Dan sabar itu pahalanya surga. وَشَهْرُ muasa. Dia adalah bulan untuk memberi santunan. Dan itu benar ya. Bulan memberi santunan. Karena itu Nabi SAW, أَجُوَدُ النَّاسِ khair manusia yang paling dermawan dengan kebaikan dan beliau paling dermawannya adalah di bulan Ramadan yaitu dalam hadith Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim kemudian kata beliau dia adalah bulan yang rezeki seorang mukmin ditambah di dalamnya dan ini juga makna benar ya karena rezeki dari sudut rezeki maknawi keimanan amalan salik itu bertambah di Ramadan dan dari sudut rezeki dunia juga banyak orang yang diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala siapa yang memberi buka puasa untuk orang yang berpuasa maka itu pengampunan untuk dosa-dosanya dan pembebasan lehernya dari api neraka kita sudah terangkan bahwa atau di dalam hadith ada keutamaan tentang memberi buka puasa untuk orang yang berpuasa. silam pendapat para ulama tentang riwayatnya. Tapi di antara ulama dia menguatkan bahwa siapa yang merimbangkan orang yang puasa, jadi dia dapat pahala sama dengan orang yang berpuasa. Iya. Dan sudah kita terangkan bahwa orang yang berbuka puasa itu, diberbukanya itu waktu mustajabah berdoa. Kadang. Ada hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Ya kalau dia dapat pahala seperti pahala orang puasa, berarti dia juga dapat pembebasan dari api neraka. Jadi mana itu, secara mana itu ada ya dalam syariat. Walaupun hadith ini lumayan. Ya. Dan dia akan tetap dapat pahala. Pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala mereka. Kalau dia memberi buka puasa. kalau ya Rasulullah, ليس كلنا يجد ما يفطر Baik. Maka sebagian sahabat berkata ya Rasulullah, diantara kami ini dah semuanya punya kemampuan memberi kebuka puasa. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tillaahu ta'al man fattara sa'iman 'ala madqqati labanin atau tamratin aw mimma'in wa sa'iman saqahuuullaahu min, sa min haudi syurbatan la mau hatta jannah. Ya. Jadi Rasul kan bahwa itu untuk puasa saja. Ayah, ya dia memberi minuman dengan itu atau satu korma atau satu tuangir ya buat membuat orang kenyang maka Allah akan memberi telaga, dengan minuman yang membuat beda atau haus samaanya sampai dia masuk minum lagi ini ini lemah ya di sini baik kalian tahu kan wakwah syahrul awalul kahwa satu huma wa kiru Huminanar, ini juga lemah. Nah ini saya bilang banyak riwayat, cuman riwayat-riwayat itu tidak bisa saling menguatkan. Riwayat yang sangat lemah kan? Kemudian kata beliau Man khafafafihyan mamlukihi, lahu wa minan -nar. Ya, siapa yang meringankan budak yang dia miliki? Maksudnya tidak dia tidak terlalu dia bebani di bulan Ramadhan, maka dia akan dibebaskan dari api neraka ya perbanyaklah dari empat sifat ada dua sifat yang kalian ridho dengannya untuk rob kalian Dan ada dua sifat kalian itu pasti perlu kepada dua sifat ini. ada pun dua sifat Ambal kusulatani Allatani tardu na bihima rabbakum fashadat wallailahi lalal wa Batas ta ada dua sifat, dua amalan yang kalian akan diridhoi oleh Allah dengannya adalah kalian memperbanyak syahadat la ilaha ilallah. dan memperbanyak istighfar. Adapun dua sifat yang kalian pasti perlu kepadanya yang enggak bisa lepas darinya, kata salunallahu aljannata wa Yaitu kamu kalian selalu mohon kepada Allah diberi surga dan yang kedua, kalian selalu berlindung kepada Allah dari api neraka. Baik. Selesai dari pembahasan keutamaan puasa di sini. Setelah itu penulis rahimahullah berpindah menjelaskan tentang beberapa riwayat di keutamaan melakukan sholat malam di bulan Ramadan. Ya. Hadith yang pertama, di riwayat yang ke-42, kata beliau, Haddathana Syuja' Ibnu Makhlat. Qala haddathana Hushaym ibn Bashir. Hushayn bin Bashir, thikah seorang rawi yang terpercaya. kuniyanya Abu Muawiyah. Kunianya Abu Muawiyah. Mu ya. Kala akbaran da'ud ibn Abi Hind. Ini juga rawi thikah. Anil walid bin abdurrahman al-jurashi. Anjubair bin Nufair al-hadrami. An-abidhar anhu. Abu Dhar al-gifari. Jundub bin Junada radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini hadits sahih ya. Hadits ini adalah hadits populer. Hadits populer tentang keutamaan salat malam. Kata Budar al ghifari radhiyallahu taala anhu, "Syahidna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Ramadan." Nabi menyaksikan bulan Ramadan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. "Falam yakum bina ti syai' syahri hatta kana lailatan sabi'atun bakiyyah." Maka kami pun tidak melakukan sholat malam apapun bersama Nabi di Ramadan. Sampai ketika sisa ter... sampai ketika tinggal tujuh hari dari bulan Ramadan. Itu malam yang ke-23. Kala ilanahwin Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam berdiri bersama kami, mengimami kami, sampai berlalu sepertiga malam. Makanya dari sini. Para ulama itu, mereka menganggap solat tarawih itu solat yang dilakukan pada Isya. Seterusnya, nah, itu disebut solat tarawih. Dan solat tarawih itu dilakukan secara berjamaah di masjid. Karena solat malam yang dilakukan secara berjamaah itu hanya disyariatkan di bulan Ramadan saya. Adapun di luar Ramadan tidak disyariatkan. Misalnya suami istri sholat berjamaah, sholat malam di rumah, itu tidak disyariatkan. Kecuali kadang-kadang. Kadang-kadang misalnya kalau melatih atau lagi malas misalnya istrinya ingin ikut suaminya. Ya tidak ada masalah, kadang-kadang. Tapi kalau terus-menerus itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW. ya Ada riwayatnya Nabi sholat, Aisyah menghamparkan betisnya di depan Nabi SAW karena rumahnya beliau sempit, iya menunjukkan ada solat bersama berjamaah, tapi kadang berjamaah dibolehkan kadang-kadang untuk mengajari seperti Nabi pernah solat bersama ibnu Abbas untuk mengajari ibnu Abbas solat malam, iya kalau kadang-kadang nggak -kadang ada masalah, sama ya di sebagian pondok pesantren ada yang kadang bikin solat malam tiap malam. Muridnya sholat malam, itu tidak disyariatkan. Sholat malam berjamaah tidak disyariatkan kecuali di mana? Di bulan Ramadan saja. Nah itu di dalam hadits Aisyah, riwayat Bukhari dan Muslim, jelas nasib Jelas nasib Baik. Dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memang tidak melakukan sholat. Sholat ini, sholat tarawih ini setiap malam di bulan Ramadan ketika beliau hidup. Karena beliau khawatir. ini Kata beliau, sungguhnya saya ini khawatir. Sholat ini diwajibkan atas kalian. Jadi beliau kalau sholat tiap malam, sholat tarawih. Nanti sholat itu akan diwajibkan atas umatnya. Kalau diwajibkan itu memberatkan umat. Makanya Nabi SAW tidak melakukannya setiap malam. Di sini di riwayat ini. Selama Ramadan. Beliau tidak melakukan sholat tarawih berjamaah bersama para sahabatnya, kecuali ketiga tinggal tujuh hari, malam ke-23. Iya, beliau sholat sampai selesai sepertiga malam. Ini pendek, berarti ya, sampai sepertiga malam saja. Kemudian kata budar, "Fum malamnya kumlay yakun Kemudian di malam ke-24 atau sisa tinggal... Tinggal enam malam, nabi tidak keluar, tidak sholat. Mengimami para sahabat, sholat di rumah. Malam makanan, Lailatan khamisatan bakiat, koma, nahwin, Begitu sisa, ter, tinggal lima malam dari Ramadan atau tepatnya malam yang ke-25, nabi keluar lagi mengimami para sahabat, sholat tarawih, sampai sekitar seperdua malam. Lebih panjang lagi. Lebih panjang lagi, jelas ya. Jadi menunjukkan bahwa sholat tarawih itu boleh berbeda, proke, apa namanya, frekuensinya itu boleh berbeda. Ya. ya, kalau misalnya di awal malam sholatnya pendek-pendek saja, begitu masuk Ramadan, sholat malamnya dia perbanyak lagi, nah itu enggak ada masalah, itu disyariatkan. Itu disyariatkan. Karena memang Nabi shallallahu alaihi wasallam menambah kadar ibadah beliau di 10 malam terakhir Beliau tambah kadar ibadah beliau di 10 malam terakhir Iya. Baik Kalaup fakulti ya Rasulullah faltana kiam Maka kata Budar, saya berkata ya Rasulullah Anda kata engkau jadikan solat ini sebagai solat sunnah bagi kami maksudnya lakukan jadikan sholat sunnah maka lainnya rajulah idah imam hatta yang sarif mulai latih maka nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda sungguhnya seorang itu kalau dia sholat bersama imamnya sampai imam itu selesai maka telah ditulis untuknya sholat satu malam penuh ya Jadi keutamaan besar ya sholat tarawih itu Kenapa kita sholat tarawih bersama imam? Sebab kita untuk kita dapat keutamaan sholat seperti sholat satu malam penuh. Bersama dengan imam. Itu keberkahannya berjamaah. Itu ambil kaedahnya dalam pembahasan. Semua sholat yang disyariatkan berjamaah, maka pelaksananya secara berjamaah itu lebih afdol daripada dia sholat sendirian. Sebab keberadaan berjamaah itu banyak berkahnya. Banyak kebaikannya. Iya. Dan di sini kata dia salat bersama imam sampai selesai, maksudnya sampai imamnya beres. Selesai salam. Apakah imamnya witir atau tidak witir, imamnya yang penting selesai. Itu wajibnya ya. Kalau sunnahnya. sampai imamnya dia keluar masjid. Iya. Nanti dia nunggu dulu begitu imam keluar masjid, baru dia ikut keluar. Nah, itu sunnah ya. Tapi kalau dia tunggu sampai imamnya salam keluar, itu sudah sudah boleh, tidak ada masalah. Dan dia sudah dapat keutamaan ini. Kata benar tu malam yakun binalaylatun rabi atun Pada empat malam yang tersisa, Nabi tidak sholat lagi, hendak keluar. Alhamdulillah, natlaylatun salihatun bakiat, Kau mabina. Begitu sisa tiga malam dari Ramadan, tepatnya malam yang ke-27, maka Rasulullah SAW melakukan sholat, sholat bersama mengimami kami, hatta khashina ayyafutan al-falah. Sampai kami khawatir ketinggalan palah. Tapi ini yang meriwayatkan, Jubair meriwayatkan dari Budar bertanya, kultuwa mal-falah, apa al-falah itu? kalau kata Budar as-sahur, kami khawatir ketinggalan sahur. Allahu wa dan pada malam ke-27 itu Nabi bangunkan keluarganya anak-anak perempuannya dan istri-istrinya dibangunkan semua oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam jadi pada malam ke-27 mereka mengimami Nabi mengimami para sahabat sampai akhir malam sampai sahabat khawatir ketinggalan makan sahur jadi satu malam penuh solatnya ya bisa dibayangkan itu ya salat satu malam penuh Bagaimana sudah pernah coba atau belum Ya coba sendiri aja dulu coba sendiri dulu jadi ini luar biasa ya di sebagian riwayat itu ada yang kadang sholat ikut sholat sampai dia bersandar di atas tongkatnya sakit lama ya berdiri Iya tapi itu nggak ada masalah bagi mereka tidak ada masalah. Soalnya mereka ini berdiri melakukan sholat, ada yang mereka harapkan. Bukan capek saja yang mereka pikir, ada yang mereka harapkan. Itulah keringanan di hari kiamat. Bagaimana selamat di hari kemudian. Itu yang mereka pikirkan. Makanya mereka mudah melakukan ibadah itu. Bisa menghadapi berbagai rintangan. Karena memang... Pikiran mereka itu jauh kepada hal yang membawa kehidupan akhirat mereka. Baik. Jadi ya sini terdapat keutamaan menghidupkan sholat malam itu. Ya kalau ada yang bertanya apa hukumnya sholat tarawih, hukumnya sunnah, sholat tarawih. Ini di Sulawesi Selatan, ini kadang populer ada yang mengatakan sholat tarawih itu tidak ada asal-usulnya. Katanya bida sholat tarawih. Ini enggak tahu juga ini orang-orang baru lahir memang, karena baru lahir. ya, Gampangan berbuat bida, berucap bida ya. Kata sholat tarawih itu, itu judul kitab di Sahih Al-Bukhari. Satu sudut pembahasan oleh Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Di kitab Qiyamul Lail wa Tahjud, ada bab sholat tarawih. Di berbagai buku, sholat tarawih disebut sholat tarawih, sholat tarawih itu istilah untuk sholat malam berjamaah di bulan Ramadan kenapa dikatakan tarawih? karena antara dua rakaat kedua rakaat berikutnya itu diselingi dengan salam ada istirahat sedikit dari tarwiyah. tarwihah, artinya mengambil rahat, mengambil istirahat jelas ya, jelas setelah salam duduk istirahat dan ambil nafas mialnya ada yang perlu, punya keperluan keluar dan sebagainya, setelah itu sholat lagi, imamnya diimami lagi manusia. Makanya disebut sholat, sholat tarawih. Ya kalau kita lihat di masyarakat kita ini bukan tarawih ya, kilat sekali, masya ya. Ada yang sholatnya itu kayak balapan motor. Ya. Dan ada juga yang aneh-aneh, mereka sholat. Hanya dalam hitungan tujuh menit selesai 23 puluh tiga rakaat. Ini orang-orang tidak syah solatnya. Orang-orang yang tidak syah solatnya menurut kesepakatan ulama, walaupun dilakukan di pondok pesantren, solat itu tidak bisa seperti itu. Itu merusak ya. Iya, ini bermain-main dengan solat dan bermain-main dengan solat seperti itu itu sifatnya kaum munafikin sifat kaum munafikin sholat itu ada gerakannya ada tuntunannya orang ruku saja harus dia diam sejenak, itu dia namanya, namanya tumak nina, itu rukun sholat kalau ditinggalkan batal sholat ini belum sampai ruku sudah naik berdiri, belum lagi berdiri sudah sujud ya. kayak ayam mematuk saya itu Dan itu sholat kaum munafikin, disebut dalam hadits riwayat muslim Sholat kaum munafikin. Dia tunggu waktu asar. Begitu sudah mau terbenam matahari. Baru dia mematuk empat rakaat cepat. Dibahasakan mematuk. Saking cepatnya dia sholat. Terus sholatnya kaum munafikin. Disebut oleh Nabi. Salallahu alaihi wa Maka itu tidak diperbolehkan ya. Dan tidak diperbolehkan ada yang menyebar-nyebar yang seperti itu. Untuk ketawa-ketawa saja. Ini lihat nih. Sholat. Apa namanya. Balapan motor. ya Untuk ketawa-ketawa tidak -ketawa, boleh. Menyebarkan. Sebab itu namanya menyebarkan kemungkaran diharamkan. Baik. Dan ini di sini diterangkan tentang Nabi membangunkan keluarganya dengan anak-anak perempuannya. Anak-anak perempuannya. Setelah itu beliau terangkan di sini riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Qala Ahmad bin Ibrahim, qala hadatsana Muhammad bin Fudail Ana Thabi Ibnu Sa'ib, ana bi Abdurrahman. Abu Abdurrahman As-Sulami, Abdullah ya, bin Habib. Ana Ali, karramallahu wajhah. Ini kata karramallahu wajhah. Ini juga tambahan dari penulis cetakan. Nuskha. Dari itu tambahan tidak benar ya. Ali bin Abi Thalib itu sama dengan sahabat yang lain. Kalau disebut dibilang radhiyallahu anhu. Tidak ada penyebutan khusus untuk Ali bin Abi Thalib. Ini biasanya datang orang-orang yang berpikiran syiah. kadang seperti itu ya, sebagian orang yang menulis, dia ada pemahaman sendiri, pemahaman syiah misalnya, dimasukkan itu di dalam riwayat. Maka ahli hadith itu salah satu dari tugas mereka adalah merinci kekeliruan-kekeliruan yang seperti ini. Ya. Jadi karena Allah wajah, artinya semoga Allah memuliakan wajahnya. Itu bukan dua khusus untuk Al Ali bin Abi Talib, tapi boleh didoakan seluruh sahabat didoakan seperti itu. Anahu kana ya umhum fi syahr Ramadan, wali bin Abi Thalib itu mengimami mereka di bulan Ramadan. Ini Abu Abdurrahman As-Sulami ini, ini ahli qiraah ya. Kita bacaan Al-Qur'an ini yang kita baca di Indonesia, ini dari jalur beliau, Abu Abdurrahman As-Sulami. Dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu ahli qiraah. Dalam bacaan. Radiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau bersamaan dengan beliau amirul Mukminin, Khalifah Rasulullah Sallallahu SAW. Beliau juga mengimami manusia di bulan Ramadan, Mengimami manusia di bulan Ramadan. Kemudian kata beliau. Haddathana Daud bin Amr al-Dabdi. Kala haddathana Ali bin Hashim. Anjarir. Anabil Ash'ad al-Jadali. Ini Abu Lathal jadali ini yang... Uh, oleh mualik di sini beliau katakan tidak diketemukan siapa yang tidak jelas siapa dia kalau engkau tahu di alihin alihis salam ini perhatikan ya dia pakai di sini kata alihis salam salam itu biasanya untuk para nabi kan kalau antum baca buku-buku syiah biasanya ahlul bait itu disebut alihis salam salam begitu disebut ya Dan ini keliru ya harusnya kalau ahli itu disebut radhiyallahu anhu saya berperan di masa Ali radiyallahu anhu tiga kali peperangan dan saya sholat malam bersama beliau di malam hari di bulan ramadhan sholat sunnah dan apabila si Qari sudah selesai membaca maka Ali keluar sebelum keluar beliau witir tiga rakaat penjelasan tentang witir tiga rakaat Kemudian kata beliau haddathana Muhammad bin Yazid, qala sami tu'aba bakr ibn Ayyash, qala rajulun li Atta ibn Sa'id. Di sini, qala rajulun, dah dikenal siapa dia, mubaham. atau bin Sa'id, itu meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Ya, Dan ini bentuk mursal namanya. Bentuk dari mursal. Baik. Aku mabihim aliyun Salam fi Ramadan, atau radhiyallahu anhu di Ramadan, maka kalam sibyan, wallahi bihim. Jadi dia bertanya apakah Nabi Thalib melakukan salat malam di bulan Ramadan? Maka Abu bin Saib marah ditanya tentang itu. kita ya. Kata beliau, kamu ambil ucapan anak-anak kecil? Yang bilang tidak ahli tidak salat malam di Ramadan itu ucapan anak-anak kecil. Demi Allah, ahli itu salat malam di bulan Ramadan. Ya. Nah ini penetapannya bawali radiallahu radhiyallahu taala salat malam di bulan Ramadan. Yang ini sudah berlalu riwayat berikutnya, sudah berlalu. Riwayat yang ke-30 yang ke-48, 47 kata beliau hadatsana Khalaf Ibnu Hisyam. Ini Al-Baghdadi Al-Ahli Kira yang sudah kita terangkan dari riwayat Hamzah, karena hadatsana Abu Lahwas Abu Lahwas namanya Sallam bin Sulayf. Ana Abdul Abdul Allah bin Amir al Kufi. an Abdurrahman Abdirrahman. Abdallah bin Habib Al-Sulami. Rahimahullah. Eh, Qala kana ya ummuna fi Ramadhan. Fayaqraw bina asyara ayat. Iya. Jadi Abu Abdurrahman Al-Sulami ini. Beliau mengimami kami di bulan Ramadhan. Dan beliau membaca 10 ayat saya. Tidak banyak dia baca. Karena memang Abu Abdurrahman Al-Sulami ini. Cara beliau mengajarkan Al-Quran begitu. Kalau datang orang membaca Al-Quran kepada beliau, itu beliau hanya bacakan satu ayat saya. Besok datang lagi satu ayat. Begitu cara beliau, metodenya. Iya. Dan beliau memang duduk puluhan tahun hanya untuk mengajarkan Al-Quran. Karena beliau dapat riwayat dari Uthman, anhu, Nabi wasallam bersabda, khairukun Man tahan lama Al-Quran Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Makanya beliau duduk selama beliau hidup mengajarkan Al-Quran. Ini Abu Abdirrahman As-Sulabi. Sholat malamnya cuma 10 rakaat. Apa 10 ayat dia baca? Hanya 10 ayat. Maksudnya 10 ayat per rakaat. Dan ini dihitung sedikit ya. Dihitung sedikit. Baik. Jadi metodenya itu ada tiga. Metodenya ada tiga. Di dalam. Membaca. Yang pertama. Seorang. Memperpanjang bacaan. Memperpanjang bacaan. Dan dia sedikitkan rakaatnya. Itu metode yang pertama. Atau saya ulangi. Metode yang pertama. Itu yang dilakukan oleh Alaihi SAW. Beliau sholatnya hanya sebelas rakaat, tapi bacanya panjang. Bacanya panjang. Metode yang kedua, rakaatnya pendek, tapi bacanya juga, rakaatnya pendek, tapi jumlahnya banyak dan bacanya banyak. Dan metode yang kedua, dan metode yang ketiga, dia persedikit rakaat, tapi dia memanjangkan dari bacaan. Jadi itu harus berbanding lurus ya. Ya, berbanding lurus untuk mencocoki Sunda. Untuk mencocoki Sunda. Jadi siapa yang memperpendek bacaan, maka dia memperbanyak rakaat. Dia memperbanyak rakaat. Karena itu kadang kita lihat di masjid-masjid masjidnya bacanya pendek, cuma 11 rakaat. Kenapa? Nabi solatnya cuma 11 rakaat, Betul, tapi solat 11 rakaat tapi panjang. Kalian tidak sama dengan Nabi kalau begitu. Jelas ya? Makanya para ulama itu kelihatan ya, seperti Abu Abdurrahman as sulami ini, diambil metode pendek. Iya. Boleh dalam hal tersebut. Tapi itu dari jalannya para salaf, biasanya mereka perpanjang. Makanya boleh bagi Imam Shafi 23 rakaat. sebagian ulama boleh. Seperti Imam Malik boleh 36 rakaat, jadi ya, diperbolehkan. Baik. Dia mengatakan bahwa sholat malam tidak boleh lebih 11 rakaat itu keliru. Karena Nabi memberi ke keumuman. ucapan yang umum. Kata beliau, sholatul leil matna matna, sholat malam dua rakaat dua rakaat boleh dua-dua. Sampai berapa rakaat pun nggak apa-apa dua rakaat dua rakaat iya baik ya kalau ingin 11 rakaat dia perpanjang bacaannya. kemudian kata beliau hada sana syuja ibnu makhlad kalau hada sana husayim kalau yunus bin ubaid atau nabi si anal hasan anak umar bin al khattab ini uh, terputus ya riwayat al hasan kepada umar terputus karena al hasan al basri tidak berjumpa dengan umar أن أمراء بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي بهم إشرين ليلة من الشهر ولا يقنط بهم إلا في النسب الثاني فإذا كانت الأشر الأواهر تخلف يصلي في بيته فكانوا يقولون أبقى أبي أبقى أبي jadi Umar ibn Khattab mengumpulkan manusia di masa beliau, diimami oleh Ubay bin Kaab, radiallahuanhu. Ubay bin Kaab ini salah seorang dari ahli kiraannya para sahabat. Yang Nabi anjurkan mengambil bacaan Al-Quran dari empat orang, salah satunya Ubay bin Kaab. Ya. maka Ubay bin Kaab hanya sholat, sholat malam 20 rakaat saja. Uh, Apaan? Beliau hanya sholat 20 hari saja, 20 malam saja di awal bulan. Dan beliau tidak kunut kecuali di Super 2, di pertengahan bulan. Kalau berada di akhir, berada di akhir 10 malam terakhir, maka Ubey Bing Ka'ab sudah sholat di rumah ya. Maka orang-orang berkata ini Ubey Bing dia lari. Maksudnya, karena dia tidak imam lagi di 10 malam terakhir. Nah, ini haditsnya terputus ya dari sudut riwayat. Tapi, terkait dengan masalah UBbing Cup mengiwai manusia itu Syah dari riwayat-riwayat yang lain, Umar mengumpulkannya. Adapun masalah kunut witir, apakah memang disyariatkan dari di pertengahan Ramadan kanas baru kunut atau seluruh bulan boleh kunut, ini memang dua pendapat. Memang Syah dari sebagian sahabat, kunut dari seperdua, dari pertengahan. Tapi kalau kita lihat dari hadit-hadit Nabi SAW tentang kunut, itu kunut yang menjelaskan kunut tentang dari awal bulan itu lebih kuat. Itu lebih lebih kuat. Baik. Maka itu nggak ada masalah ya. Sisa seorang itu harusnya pandi menempatkan. Kalau di sebagian masyarakat mereka kunut nanti di pertengahan Ramadan, ya ikut aja seperti itu. Jangan bikin hal yang... Berbeda dengan mereka. Tapi kalau misalnya sebagian masyarakat mereka paham, fikih, sudah kenal sunnah, pembahasan-pembahasan, maka boleh kunut dari awal bulan. Boleh kunut dari awal bulan. Baik. Kemudian di sini ada riwayat dari apa? Riwayatnya bagus ya. Kalau hadithana syuja' makhluk, kalau hadithana Hushaym, kalau ambaan Abdul Malik, Anak apa bin Abi Robah? Atau bin Abi Robah ini ahli fikihnya kota Mekah Dan beliau ini suara yang dulunya budak. Mukanya itu warna kulitnya sangat hitam. Dan disebutkan, disebutkan mukanya itu sangat jelek. Rasimahullah. Tapi bersamaan dengan itu anak-anaknya khalifah itu di kakinya seperti anak-anak kecil. Karena atau bin Abi Robahiri, gudangnya ilmu di Mekkah. Di musim Haji tidak ada yang boleh memberi fatwa kecuali beliau saja. Ini mantan budak, Orang yang sangat jelek rupanya. Tapi anak-anak Khalifah di kakinya belajar. Maka sebagian Khalifah itu berkata kepada anak-anaknya, kamu belajar baik-baik. Kita sudah cukup hina di depan budak ini, bekas budak ini kata anak Khalifah. Karena mereka mau kemana? Ya? Kalau tidak belajar sama atau bin Nabi tidak dapat ilmu. Atau bin Nabi ini muridnya ibnu Abbas. Dan beliau mengambil dari sejumlah sahabat. Banyak ilmunya. Ya bisa dibayangkannya musim haji, ditetapkan tidak ada yang boleh memberi fatwa kecuali beliau. Ya. Nah itu baru benar itu. Kalau sekarang ini Masya Allah ya. Yang kasih fatwa itu banyak banyak sekali yang kasih fatwa sekarang. Apalagi di dunia maya sana. Ada yang kasih fatwa dalam bentuk ada kelihatan orangnya, ndak tahu dari berasal dari negeri antaberranta di mana dia tinggal. Kasih fatwa masalah-masalah besar. Ada yang kasih fatwa tertulis. Enggak tahu yang nulis fatwa ini dari kalangan jin atau manusia. Barang ini menjadi masalah besar ya. Tepatnya perkembangan teknologi melulus dengan tangan gampang menjatuhkan hukum-hukum syariat. Padahal memberi fatwa itu bukan sembarangan. Itu seakan-akan dia menjadi wakil Allah kepada manusia. Sebagian ulama terdahulu itu kalau ada yang sudah ditanya, yang dia lihat di depannya itu antara sorga dan neraka. Sebagian ulama ada yang di memberi fatwa yang dia pikir itu bagaimana dia selamat dulu di depan Allah kalau dia menjawab. Itu orang-orang yang berilmu. Sekarang ini banyak orang-orang yang tidak berilmu. ya Titel-titel itu bukan tanda dia, dia berilmu. Titel itu tanda dia pernah belajar. Kalau berilmu belum tentu berilmu. Berilmu itu ada ukurannya, ada nilainya. Kelihatan dari bahasa orang. Kelihatan dari apa yang dia bicarakan, kelihatan dari pemahamannya, kelihatan dari lingkup apa yang dia pelajari. Banyak sudut menilainya. Sekarang kalau sekedar mengambil dari titel-titel, orang bisa dapat dari mana saja. Gelar-gelar itu mudah sekali. Karena itu jangan tertipu dengan orang-orang gak tahu dari mana asal usul belajarnya, tiba-tiba memberi kalimat-kalimat terkait dengan agama kita. Bagaimana kita pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita ditanya kamu belajar dari mana? Dan tidak jelas sumbernya. Karena itulah ini hal yang harus dirapikan ya, tata. Tapi ini kadang membuat gaduh di tengah manusia, sebagian orang-orang memberikan kalimat-kalimat akhirnya ribut di sana-sini. Tidak terjadi keharmonisan di tengah masyarakat disebabkan karena sebagian orang sembarang di dalam berbicara. Baik. Kemudian diterangkan di sini riwayat yang kelima puluh, jadi mungkin riwayat yang terakhir yang kita baca di sini, karena waktunya sudah selesai. Ini masih sama ya dengan riwayat sholat tarawih 20 rakaat. Sholat tarawih dua rakaat itu dibolehkan ya, walaupun dari sudut riwayat keabsahan. sebagian sanad tidak syah. Tapi ada sebagian riwayat yang syah dari sahabat, dari tabi'in, dan itu berjalan di tengah salah diamalkan. Maka itu dibolehkan, tidak ada masalah. Iya. Apalagi ada keumuman hadits-hadits Solatul lail matna-matna. Solat malam dua rakaat, dua rakaat. Karena itu solat tarawih, boleh 11 rakaat, tidak ada masalah. Boleh 23 rakaat, tidak ada masalah. Iya. Atau kalau misalnya di tempat orang-orang maliki ya di sana, karena mereka sampai 36 raka, itu enggak ada masalah. Sebab memang Nabi memberi ketentuan luas di dalam hal tersebut. Yang masalah itu kalau dia tidak sholat malam. Itu yang masalah kalau dia tidak sholat tarawih. Ya. Kalau orang sholat sepanjang dia melaksanakan dari tuntunan, maka itu enggak dipermasalahkan. Baik, diberi ke lapangan di dalam hal tersebut. Baik mungkin sampai sini dulu ya, pembahasan kita di sore hari ini, kita siap-siap untuk sesi berikutnya di Masjid Agung nanti, insya'allahu ta'ala. Baik, ini sudah tidak ada lagi pertanyaan di sini ya, nah, tadi sudah diberi waktu tanya-jawab tadi, dulu masa. Saya cukupkan dulu sampai sini, subhanakallahumma hamdik. شدو الله إله إلا أنت استغفر قواتب إليك والحمد لله رب